Sampai tuh, ada orang kayak hilang se sesuatu Mereka mau serius sekali nah, Seharus sudah selesai Rambar yang barusan Sepasang manusia bertemu Yang satu sedikit canggung satu lagi tampak penasaran Saya, sorry. Ibu, sayang banget. Nanti sore cek rekening kamu, oke? Okay? Terima kasih, Bu. Halo, saya sudah transfer ke rekening kamu 100 juta. Iya iya, terima kasih, Bu. Akhirnya dapat juga Cekin 60 bung Cek cek cek dulu Ada apa? Uh, Nih, kita ikan saya Kayaknya saya punya video Video apa? Video apa? Coba liat Maka mau kamu kan video itu? Ini kan aja video biasa Ya paling saya sebarkan di internet Oh jangan, Dan... jangan! Jangan sampai itu video di internet Udah begini aja, kamu mau apa? Mau apa? Ini pertanyaan apa? Udah, kamu mau saya berapa? Yang penting video itu kamu hapus dari handphone kamu Bayar apa untuk video ini? Terserah mau berapa, sebutkan nominalnya Gampang soal uang Yang penting itu video tidak boleh tersebar di mana. Ah, mana kalau 15? 15. Terlalu tinggi, bos. Udah, 5 juta aja. Misalnya 5 juta. Kamu mau dapat banyak uang dari dokumen tadi? Masa saya ini dapat 5 juta? Udah. Kamu mau berapa? Tujuh, tujuh, tujuh. Bagaimana kalau tujuh? Kalau tujuh, kamu mau video ini beredar? Udah, 7 Itu udah namanya lain tinggi loh. Untuk video seperti itu. Dari video ini Saya rasa harga sebenarnya bakal pantas Udah Terserah kamu berapa Yang penting jangan sampai 15 juta Gimana kalau 14 juta tidak, tidak, tidak. Bagaimana kalau 10 juta saja Sepakat 10 juta Bagaimana Sudah Kita ambil jalan tengah Saya menawarkan 14 Dan kamu 10 12 juta Ambil Atau tidak sama sekali Udah Dua juta, dua juta, semangat, semangat